Tuh lihat bonekanya Ih. masih bersih. belum tening ya? Masih bersih. Sama nih sama punya Koret, bedanya punya Koret. Mau dong main sama aku. Mau enggak kamu main boneka bonekaan sama aku? Mau enggak? Takut enggak? Nah. Takut deh. Uh, ya. tapi, <laughs> tapi tapi tapi kita bakal masuk sesi band and pick <laughs> dan juga ini <laughs> adalah malam Minggu. Oke, okay, <laughs> ini adalah malam Minggu. Jadi yang pacaran <laughs> bye-bye lo dislike atau main jomblo-jomblo ya. Eh buset dah. Galak banget ya, nymu -nymu. Uh, Wah, ya nyomlo. Uh, sedekah okay, lagi main nyomlo. Waduh, ya, ya, ya. dia yang pacar, di pacaran. Ya udah, pacaran, pacaran. Dia orang orang pacaran. Pacaran, tuh, tuh dia beli banget. Iya, si Allah orang rangku full. enak. Astaga, enak. Astaga, ganaga. <laughs> ah, iya dah, kita lihat di sini. Evos udah langsung ngebanned ke arah eksport. Berarti dia gak mau ngepick ke arah eksport. Masa sih? Terus, Oni udah ngebanned ke arah. Benar. Bentar, gue ngomong ya. Oke. Okay. Uh, Oke okay, G kita lihat di sini sudah dari band Kufra, tampaknya hmm. e-post akan bisa sih sama yeah. Onyx juga gak bisa pakai Kufra. Wah kayaknya oh, okay. kalau Kufra nya di band yeah. gak bakal bisa di mainin kali sih. ini di game ini. Benar banget yeah. ya, benar banget. Benar banget sih, yeah. yeah. abis ini juga kayaknya kemungkinan apapun yang di band gak akan bisa dipakai deh kayaknya. Benar. Iya, tuh disitu juga kayaknya gak bisa dimainkan ya, uh, permainan dari, uh, ini kita lihat dari Onyx e ya. Nah. Oke. Okay. Uh. Apa yang, bakal di... Di nah. apa yang bakal di band? Apa yang bakal di Iya, tunjuk terus kita lihat apakah yang akan ditunjuk oleh pemain tim Manik Ispom untuk oh, di Oh ya Allah. <laughs> um, apa? apa nih? Show. Apakah cowok Mereka juga deh. Selena. Selena oh my god, respect banget terhadap Lumina Air kali ini. Mengamankan Selena best, best, dan best, best, ternyata ada Harith di first pick dari yo. tim Evo eSports si Bungornet. Tidak mau melepaskan harith ke ya, seorang Udil. Lebih baik dia yang Yes. Serangan banget kali Tapi ini. High loss lepas di sini dari ambil sama ONIC bersama Masya. dengan Masya langsung enggak pakai lama. Mereka <tuh> masih <tuh> percaya dengan adanya Masya and the Bear kali ini Bungornet. Kaja kah? akan diamankan. Kaja dan juga. Tuh. Mungkin masuk ke arah fighter ya. di sini. Wow. Saya kira fighter juga bisa jadi salah satu pilihan yang bagus. Yes, benar Tapi apakah Tamus akan keluar lagi kali ini tuh kan? Apa? Apakah... Eh, tapi cow! Oh my god. Jo! Oh my god. Oh enggak enggak enggak kacau kacau sabar sabar sabar, sabar sabar sabar sabar, Ivo, sabar, sabar sabar sabar aku tahu jomblo malam minggu sabar sabar sabar tenang, sabar sabar sabar sabar sabar sabar sabar sabar sabar sabar sabar sabar sabar sabar sabar sabar sabar sabar sabar sabar Oh sabar sabar oh, oh, sabar Acaranya video call kolesian. Tapi Kimi berhasil dilepas akhirnya. Akhirnya Kita lihat kali ini bakal Rek. ada push dari seorang Rex berani Benar sekali. Ya mungkin akan langsung di cover sama Kaja. Atau mungkin bahkan tiga tank di arah safe lane ya. Mungkin ya. Untuk ngapusnya push lebih cepat. Yes, bener banget. Tapi aku cuma mau ngasih informasi nih. Boleh. Kalau Timi Fosy Sport berhasil mendapatkan most gold per minute di regular season 4. Wuh. Berapa tuh? Dengan total 78, uh, 78 778. Dan satu hero lagi yang dipik sama Onyx, Lunox. Sekarang bakal disingkir dengan menghadapi Harith uh, atau Esme? Bisa jadi Esmeralda. oke. Esmeralda, oh, okay. Esmeralda A2, A2, A2. sudah di-lock gitu saja sama tim Onyx. Yes, Mas kandang kandang Esmeralda kali ini sudah dipik ya cantiknya Esmeralda dari tim Onyx Esports. Memang manis sekali kita lihat ya. Ha, apakah mungkin Akai, karena Akainya rusuh banget tadi dari tim Onyx untuk respect bandnya nya hmm. Atau mungkin dihabiskan untuk ke arah Marsman-nya, Marsman atau Tank sih? Ya? Yes, tapi uh, dari Tim Monique <laughs> juga masih memiliki kari. kari. karinya. Ya, Marsman-nya yang dihabiskan, yang nggak boleh main karinya dari seorang Sasa. Bisa dibilang juga Hero Sinaitre dari seorang Sasa tuh kari. Ya, yes. tapi apakah Sasa gak menggunakan Cloudle kali ini? Karena memang kalau bisa dibilang, ini Cloud sangat uh, mem mempunyai kesempatan cukup tinggi untuk lompat ke belakang. Betul, Ma tapi kiminya inget ingat ya kiminya Rex selalu bikin ke arah Winter, uh, winter Trunkian di awal. Yes, early. Yes, karena itu tuh secure. Betul. Secure kill. Betul, betul. Secure posisinya dia walaupun jam, jam dari blazing duet pun bisa ditahan gitu. Gimana coba cara secure posisi dia Civera? Gimana cara? Hey. Mana, sih? <tuh> <tuh> mana sih? Mana sih? Udahlah, udahlah. <tuh> Kamu tuh ya malam minggu ya, langsung aja liar ini jangankan gelap ya kan mati lampunya gua bisa tahu yang cantik yang mana. Yeah. Oke, okay, terhadap Valir menjadi support, support dari tim ONIC Esports dan dua hero terakhir dari tim Evo. Oke, okay. Valir support Kipo. Se ini masih membutuhkan satu tank lagi mungkin atau mereka bakal bermain dengan Rafaela seperti biasanya. Bisa jadi, bisa, bisa jadi. jadi, bisa jadi dan kali ini kita lihat udah ada cici cantik di sana. Eh, maksudnya udah ada tim EVOS itu, maksudnya kaget ya? Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, kamera, aduh, kamera, aduh, kamera. aduh, aduh, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, Tenang, aduh. Ci, ini bukan 86 jadi Ci, tiga aman ya? Aman, tenang. aman, tenang, sabar, sabar, ya? Mm. Oke, okay, last week ya, dari tim EVOS, selamat atau Akai? Apakah apa ketemu selamat juga bisa jadi pilihan yang bagus banget, apalagi itu combo yang bagus sama. Farid ataupun Kimi terjadi di ini, ini, ini Luci. komposisi Luci. bagus banget, kenapa? Lolita. Ini okay, okay. Lolita bakal okay. jagain Kimi apapun yang terjadi. Jangankan Kimi nya mau di pick off. Bumi terbalik atau Bumi Kotak segitiga ini bakal dijagain sama Lolita. Okay, okay. Lumayan Lumayan PS, bumi kan? Kotak segitiga bulat XR1 R2. Iya bakal dijagain hmm. sama Lolita. Ini kenapa kameranya astaga. Satu pick Tuh. terakhir dari Onyx, Marksman. Walkah atau lebih ke arah? Granger. Ya yes, bisa jadi ini arah Claude dan kita bakal menang. Granger sih. Oh hey. enggak, ternyata. Hellcurt, Bagaimana salgarka. kalau ini ceritanya? Bagaimana kalau okay, ceritanya? Enggak, enggak. Ternyata lebih ke arah Hellcard. Aku sih terakhir lawan Kimi ya kan terus aku pakai Hellcard nge-kill 11 ya kan. Main sama Om Wawa, <laughs> Om Wawa pakai Chowhead. Nah kamu tahu kan ya. kelanjutannya apa? Siap, Siap, siap, siap. Nah. siap. Tapi quick prediction aja nih. Berdasarkan okay. yang kayak gini karena ini adalah penentu juga... ...antara e dan juga Onyx siapa yang masuk ke Upper Bracket Final. Aku. Oh. Dari range, Ranger Mas dulu. Menurut aku yang akan masuk ke Upper Bracket Final kalau nggak e adalah Onyx. Karena yeah. mereka akan mendapatkan poin selanjutnya. Uh, Menurut aku yang bakal lolos ke babak selanjutnya yang mendapatkan poin dua. Oke, okay, dan kita bakal langsung berlanjut aja ya guys, lagi ke dalam nah. in game-nya. Karena kita bakal melihat siapa yang bakal memenangkan uh, game kali ini apakah di sini Hellcard bisa menggelapkan suasananya dan membuat kemenangan untuk tim Onyx. Oh. atau justru di sini pergerakan dari Kimi dan juga Harith you know? Si one 0 limit kali ini bakal memecahkan satu momen lagi untuk tim EVOS. Kita serahkan langsung saja untuk game ketiga kita. Kornet Amas, silahkan. Yes, Terima kasih, Vela Jey. Mungkin telah melemparkan ke gaser kita. Dari Jermat sudah mencari mangsa. Dan inilah dia game yang ketiga. Game penentuan adalah Iphone versus Onyx. Yes, sebelum kita mulai game ketiga kali ini. All Tendis them. indor pada suara raja. All right, all right. Dari masih present by Black Shark pastinya, dari kedua tim. Dari Darkie dan juga Wan masih di arah tengah mencoba untuk membersihkan minion seperti biasa. Ya, yes, tapi kali ini kita lihat Udil dengan Esmeralda-nya. Apakah darah putih dari seorang Udil akan seperti dulu bangatnya? Akan seperti dulu ya, bener abis-abis habis ya. Darah putih, Tapi serangan itu Aura. Sekarang One by One Fenster Antimax kali ini dan dikontes sepertinya Aura yang kalah kali ini. Ya, dia lebih milih untuk menunggu karena emang itulah lawan seorang Masya itu masih bisa dia menggunain ultinya berkali-kali. Hmm. Nah itu dia yang bikin sulit, karena Bung Korea ini salah satu top global Masya ya di season 1 ya. Yes bener banget ya, Masya baru keluar di season ini gitu ya. Oh, iya. Ya sebentar kita bakal ada ikan paus kali ini sambil ikan paus ya biasanya sih ada yang pacaran-pacaran disorot ya kan di sini. Iya biasanya sih. Ini malam minggu lo net. Ranger Mas tuh kalau lihat di layar kaca di depannya ya, kalau ada yang kinclong dikit aja langsung nolek-nolek gue. Aku mata aku nih pakai scope kimi. <laughs> uh, kencang banget kalau ngeliat yang bening dikit kiraan cukupnya Leslie. ini, cukup lesli. <laughs> ini jangan kan bening pihun oh. digini-gini di kamera kliang. Oke, okay, tapi sebenarnya tadi mana sih yang kamu tunjuk-tunjuk sebelah mana sih? Aduh. Eh, oh, tapi ketutupan kita masuk tiang. Eh, oh, ke depan tiangnya <laughs> adalah ya. Oke. Okay. Kita langsung aja masuk dalam in-game nya lagi. Kita balikin langsung. Kornet mas. Dan terima kasih banyak Cewela Jafri dan tentunya masih dipandu oleh kami berdua. Kasternya melinnya itu Kornet. Nah, kita lihat juga sini di arah tengah juga ternyata lebih mengamankan sama-sama mencuri ya untuk buffnya. Dan bahkan di arah bawah gold buff ya harus diamankan oleh seorang Wan dan yes diamankan dengan mudah dan Rex ternyata yang lebih mengamankan untuk gold buffnya daripada kecuri ya kan kalau nggak salah ya. Yes. Harusnya itu pakai ini nggak uh, pakai retribution. Iya. Yeah. Dia pakai apa? Dia itu pakai purify. Kalau nggak oh. salah ya kalau nggak salah ya purify dia. Oh. Jadi ketika tertangkap oleh seorang Udil, kali ini uh, masih bisa kabur ya pokoknya Cornet? Oh gak salah annotation. ya, lebih diganti apa enggak tadi. Tapi kali ini Udil udah level 4, tertinggal satu level dari seorang Wan, dan seorang itu Udil langsung melakukan rotasi ke arah top lane Bung Cornet. Senar banget dan masih juga mencoba untuk mengamankan atau apa? dicicil terlebih dahulu. Dulu, untuk on ya? buff ya, ya Saiko lagi-lagi bertemu dengan Dante. Dan tampaknya diamankan oleh seorang Esmeralda atau Udilnya. Dan kali ini berbahaya kenapa? di sini Aura sebagai offlaner tertinggal. Masih level 2 tadi sama dengan Danky yang menggunakan item raw ini adalah suatu uh, hal yang cukup berat mungkin untuk Oh, di -bibu -bibu -bibu -bibu. oh malah dipacul minionnya di arah tengah belum di oleh seorang saiko tapi lihat ada Dargi juga ada Wan juga belum ada Taman force tapi ada tiga hero di arah tengah dari onyx esports di arah bus atau di arah rumput tengah masih sabar menunggu hanya sedikit mengharap saja masih cukup tebal hanya di stun begitu saja belum dikeluarkan zaman force nya oh lihat petir bukan sembarang petir nggak berhasil mengenai seorang udil tadi sedikit lagi tipis dan lihat itemnya belum aneh dimiliki baru ada warrior boots Dari kedua belah tim Tapi udahnya unggul 300 gold ya Udah jadiin sepatunya terlebih dahulu Ya bahkan oke okay. One juga lebih mengamankan untuk sepatu cooldownnya Lebih mengamankan untuk sama-sama Beli sepatu dulu ya dibandingkan untuk Item jungle atau item-item core lainnya Ya kamu bayangin aja kamu lari-lari Di lane of dan check nih Kasar banyak batu gak pakai sepatu <laughs> Oke okay. dan bahkan di arah juga Sudah mulai diharas ya, Kita lihat sini dibakar Dimajukin kan? enggak ternyata dan bahkan luminernya terasa tapi masih ada flicker dan mencoba untuk bertahan dan kingnya juga langsung flicker kabur tidak ada yang tumbang dari tim fight barusan dan kita lihat tadi ada masih memunchas dengan Kalina tidak berhasil mengenai para pemain dari tim ONIC Esports Bung Ornet. Yes benar banget. Masih sama-sama berhati-hati ya dari kedua tim. Benar-benar temponya lebih lambat untuk game yang ketiga ini. Benar-benar kayak cari momen yang pas untuk maksain warkah atau lebih milih untuk mundur. Karena yes. dia menjaga banget gitu loh. Ya yes, sebenarnya banget ini dari para pemain tim Onik dan juga EVOS sama menjaga dan hati-hati nggak -hati, tahu hati siapa yang dijaga. Iya oke. Kita okay. lihat di sini para pemain dari tim Onik tim meds berada di top mencoba untuk melakukan kontes lagi dan lagi Bung Korneo. Oh, oh, oh. hanya sedikit untuk Kayak nge -nakutin auranya aja ya, kayak ngurangin hp pelan-pelan gitu loh. Thunderclap, bahkan dibalas oleh seorang aura, belum ada flicker, tapi lihat masih bisa untuk kabur. Dan di arah bawah juga sudah mulai ada Udil cycle dan didapatkan Mereka. oleh sara. siapa itu? Udil. Udil Udil kita lihat tadi dengan jogetan mautnya, dengan selendangnya kita lihat berhasil mendapatkan satu gold glove di arah bottomland Yes, bener banget. Dan lagi-lagi ini menjadi early yang cukup baik juga untuk Udil. Memang dapetin banyak banget gold-nya. Juga level lebih jauh daripada seorang wan. Yes, karena di sini kalau bisa dibilang rotasi seorang wan sedikit uh, sulit ya. Sedikit tertahan, terlambat sedikit. Dan Masih mencoba dipaksa dengan Chronodes dan juga sinkrofisien, diarahangin. Sedangkan itu Sasa masih dijaga pergerakannya oleh seorang berdian. Tidak menggunakan maskmen kali ini. Dan aura. nanti, mes. Lebih objektif gaming, lebih milik arah. Oh, tuh rata nanti mes. Oh, tidak aura. Keren kiri dan menabrak tembok dan bahkan hati nya masih bisa hidup dan udilnya ditarik zaman posi keluarkan tapi lebih memilih untuk mundur dari timi posisi sport. Yes ini berbahaya banget karena kalau coba dipaksa tim fight di arah atas ini bakal mencoba untuk memberikan kehilangan tapi sasa Sata. gak bisa pulang mau jadi goyang dan ternyata Petri Paynya tak berhasil mengenai luminer dan didapatkan juga bonus kuretnya di arah bawah tapi ada seorang udil yang mencoba untuk masuk esmeralda mencoba untuk menari-nari sardas yes, di distant oleh seorang Luminaire masih ada sarmon dari Luminaire masih ada Flicker juga mencoba untuk kabur di Pathway tapi ada aura dan bahkan ada Trian juga mencoba untuk diarasatida. Trian kehilangan seorang lolitanya saja. Lihat Trian dengan api-api asmaranya berhasil mengusir mundur seorang Danki hampir saja jadi burung darah bakar di sana Bung Cornet. Yes benar banget dan Tartowny juga sudah mulai muncul tapi masih belum ada yang mengkontes. Masih benar-benar untuk stay di lane masing-masing dan hanya Bener-bener kayak farming dulu, santai dulu, bener-bener cari XP lebih, gold lebih Belum mau memaksakan untuk perang, perang dan perang. bener mereka gak mau memaksakan kendak, mereka lebih mau memaksakan untuk mendapatkan... ...Tiket MLB Bowl Championship M1 2019 di M TIKET Asia. Yes bener-bener, dan ntar nya sudah mulai di kontes sudah mulai digelapin begitu saja... ...untuk turtle yang kedua siapa yang akan didapatkan ternyata oleh Surat Rian. Ada polisar pun juga dan bakal langsung ditarik dan kianya. Tapi lihat di arah atas, Haritai mendapatkan satu. Harus hilang helikornya. Oh, tidak datang. Bisa bertahan. Dia tidak ada flicker, dia tampaknya harus tumbang. Begitu saja. pertukaran satu untuk satu dan lebih diunggulkan oleh tim O'Ni. Kenapa mereka sekalian berhasil mendapatkan satu turtle di arah bottom lane Mungkornet. Walling agak sedikit miss, zaman force dikeluarkan. Terus orang udil, ditinju, Mau kemana? Dan langsung hilang begitu saja oleh seorang Aura. Lihat di sana Esmeraldanya langsung bencol, langsung hilang di telan bumi. Ditinjol oleh seorang Aura, sedangkan itu Drian harus mundur. Dia walaupun berhasil mendapatkan turtle buff, tapi dia kali ini harus menjaga jarak Dia nggak punya skill escape, sedangkan itu Aura masih mencoba untuk mendapatkan turret dan juga seorang Drian di arah mid lane. Yes bener banget, tiga turret didapatkan oleh tim EVOS. Walaupun hanya satu hit lagi di arah tengah untuk turret di arah tengah lihat tuh benar sedikit, sedikit lagi masih bisa untuk ditahan. Dan bahkan di sini dua turtle-nya juga diamankan oleh tim ONIC Esports ya. ya benar banget tapi kali ini kita lihat nggak berhasil tentunya ya. Dan ditarik oleh seorang dan itu bagus banget ditarik Arlah yang berlawanan dari seorang Rek. Bener banget dan dia juga di sini nanti match mencoba untuk mendapatkan dari Aluminer uh, ya udah udah nggak ada flicker tadi. Dia pakai di arah bawah dan ya udah lebih baik menyelamatkan core saja. Iya, tapi lihat di arah top lane Sasa benar-benar struggle melawan permainan dari tim Rek dan juga Luminer. Lihat, berhasil mendapatkan turret kedua di arah top lane dengan cukup cepat dengan emblem yang dimiliki seorang Rek Bung Cornet. Yes, benar dan move ke arah mid lane kali ini dari Aura dan bahkan lihat di arah bawah. One yang menakuti suara anti dan langsung lari ke arah belakang. Iya serangan itu liat udel berhasil diamankan, tapi lihat depet pasirnya kan spread out, out dia. Udi, terkadang start, jumpa dan terbakar dan bahkan langsung ada blinker juga. Oh lah yang bisa gerak, dan langsung hilang itu saja. anti juga sekarat, dan bahkan mencoba-coba kamu gak bisa. Dua, maka tiga hero harus dari tim negeri sport. Hanya tersisa Sasar dan juga Saiko kali ini mencoba untuk mempertahankan tier kedua dari tim negeri sport. Semuanya udah mulai diamankan, wow, tertawa wow, dari seorang wan. Dan mungkin kali ini mencoba untuk mendapatkan turret dua terlebih dahulu, dan reknya juga melihat. Ada space untuk mendapatkan turtle yang ketiga. Lihat wannya, belum ada stun. belum ada lompatan dari seorang Sasa dan bahkan Zaman Force berhasil mengusir seorang helka. Yes, kali ini lihat Helcard-nya belum punya damage, belum bisa untuk menumbangkan one seorang diri mengornet. Dan lihat networknya berhasil disusul oleh para pemain tim E-Force Esports dengan perolehan 5000 network kali ini di menit yang ke-8. Lihat Udil mencoba ditangkap. mulai masuk. Bukan oleh serang ring, nominamnya sekarang ada siapa, siapa lihat warnanya gesit sekali dan bahkan di arah mid lane mencoba untuk maju, tapi belum ada Lord, hanya 80 detik lagi untuk Lord yang muncul. Wow kali ini anti-match yang coba bundle untuk mendapatkan turret di arah bottom masih dengan posisinya, dia sabar banget, dia menunggu momentum sampai ada seorang dang-dang-dang bakal lewat di sana, Bu Cornet. Yes bener banget, ada aura, ada anti-match, masih bersembunyi keduanya, masih sabar menunggu hanya untuk mendapatkan gold buff saja dari Antimes yang gak mau memaksakan kehendaknya untuk melawan seorang-orang. -orang. Sebenarnya Afsu birahi dari Antimes dia mencoba untuk melakukan buy one ya, tapi kali ini Bung konet sebenarnya Antimes lebih memilih untuk melihat permainan dari para timnya sedikit kewalahan di game yang ketiga kali ini. Yes, dan lihat kajanya dari Dangi. Benar-benar menakutkan baru saja dibilang dan langsung di fight just banget karena Antimes-nya lihat TP-nya Anti terlalu besar dan langsung menumbangkan seorang anti-mage. Lihat Rek, langsung tapi di arah sana. Badan-badan-badan! Domain Don't Blast! Lihat masih mencoba dipaksa kali ini. Udel masih bisa mundur. Tapi yang dituju adalah Sasa. Sasa dan Asta oleh seorang Rek. Rek menuju ke seorang Saiko. Saiko! Mencoba-coba tahan tapi nggak bisa! bisa. Terlalu besar! Dan bahkan ini pindah suratnya di arah bawah, oh my god, dan lihat, e sudah mulai masuk ke arah base, apakah ini akan menjadi pemain untuk tim EVOS Esports? langsung mulai ke arah base, dan tapi aduh, tidak terlalu, terlalu besar, ya. oh my god, tapi masih bisa untuk di-damp, sedikit demi sedikit wave wavemininnya sudah mulai masuk, tapi tidak mau dibaksakan, lord juga sudah mulai muncul EVOS Esports, tenis tidur senayan. mana suaranya, suaranya. Wah, wow, the play dari kedua tim kali ini kita lihat sepertinya Rek masih berada di cukup posisi yang benar-benar bagus kali ini. Yes, berbahagia dan Lordes juga sudah mulai muncul masih mencoba untuk menunggu munculnya seorang Lumina dan Aura. Lihat warnya dibakar masih ada Kronodes, masih mencoba untuk kabur ke arah belakang. Masih ada Purify juga tadi berhasil menyamakan seorang Wan dan danki berada di posisi yang mencoba melihat keberadaan dimana dan ki berada. Jatai, Paul. Ah. Tapi belum dilompati lebih ke arah seorang dan enggak oh, lebih sias, milih, sias. untuk mundur lagi, yes. Nga, uh, Kalau misalnya aku pribadi dengan dua hero yang bisa nge yang aku miliki, aku bakal mencoba melakukan uh, push ke arah top dan juara bottom. Itu benar-benar sangat membantu, kenapa ketika salah satu dari uh, Red uh, ini ya, hero yang dimiliki oleh on tim Oni coba diambil, ini bakal menjadi momentum untuk udil untuk melakukan ganking, di Warner. Ya yes, benar-benar Pak inilah dia, Reknya belum terpick off sama sekali. 503 dengan Emil assassin-nya benar benar cukup kaya dengan tambahan 500 dengan bounty hunter -nya. Lihat dijagain banget Reknya free hit ke arah Lordnya nya Dan bahkan dia nanti match-nya juga mendapatkan turret dan Lord-nya langsung di secure begitu saja oleh tim EVOS. Ya yes, sekali ini tim EVOS sudah berhasil mendapatkan Lord-nya yang pertama. Bapak Lord yang terhormat sudah diamankan Evos dan sudah melenggang bebas di arah bottom lane. Ya yes, sudah mulai jalan pelan-pelan. Bahkan kita lihat sini dantinya. Ini yang benar-benar bikin takut sih. Dantinya juga belum terpeak off dengan 8 asis. Dia menunggu momen yang tepat siapapun yang ada di depannya. Dia tarik ketika dia sadar. Yes. teman-temannya sudah membackup dan siap untuk menghajar dan menghabisi musli yang dia tarik yes. benar banget tapi kali ini Rek udah lihat para supporter dari tim E-Force di, di arah Venice Indoor kali ini lebih ramai lagi tapi udah ada Dante's positif yang dituju, Oura mencoba melakukan flicker tapi kali ini di arah bottom line dan Ki harus bukannya tuh dia mencoba untuk mendapatkan Clear Spectre juga udah di pop-up kali ini. Hanya bisa mengamankan dan dari arah sungai. Dan ternyata mendapatkan satu saja. Yes, benar banget. Langsung di stand begitu saja. Lihat luminernya, kehilangan banyak banget SP. Dan bahkan rack juga. Lihat ada waaah wow, di betai. arah belakang. Tinggal menggunakan zaman force-nya. Tapi masih cukup tebal, Udil. melawan seorang rack. Dan masih bisa untuk di-depth tampaknya. Karena auranya lebih memilih ke arah atas. Lihat kali ini Udil mencoba untuk memberikan damage. Tapi berhasil nyambang atas. Wow bener benar satu Diko yang cukup baik kali ini. Dibiarkan reknya untuk mencoba mendapatkan seorang Udil. Dan kali ini Udil benar-benar membuat timing untuk di seorang Sasa. Dan juga uh, di atas ada Valir, Dilihat ya, yes, bener banget. Masih bisa untuk ditahan di dev Dan bahkan kita lihat di sana juga warna agak sedikit telat Dia hanya mendapatkan saikonya saja. Dan juga Udil masih benar-benar tebal. Eh. Dan dia punya Falling Sarmon yang bikin ngestun dan... Pergerakannya sedikit terhambat gitu, dari seorang wan. Gak bisa gerak sama sekali dan akhirnya tumbang. Tapi tadi juga damage-nya besar banget sih, Bung Kodit. bisa dibilang. Uh, Bers-basis dari seorang, uh, esmeralda itu besar banget tapi kalian lihat. Craig masih mencoba untuk melakukan klirim minion dari arah top lane. Udah mulai memiliki posisi yang tidak terlalu berbeda. Jauh ya, kedudukan yang cukup sama kalau bisa aku bilang, Bung Kodit. Walaupun dari tim Onyx Esports, dia sudah kehilangan Uh, ini bitter darabat kembali, tapi tempo permainan yang mereka miliki masih bisa diamankan. Dark Nightfall, tapi lihat masih ada Shadow Mask dari Serendanki, tidak ada musuh yang terlihat, dan bahkan kita disini juga ada Samar Posse, dan kita masih mencoba untuk bertahan di tarik Saikonya, masih bisa mundur. Lumayan Blade... Dan kita lihat kali ini, Odil sudah mencoba masuk, dan Sasa, masih... tiga pemain dari tim EVOS dan bahkan mereka masih utuh kelima-limanya. Jas yes, ini berbahaya banget untuk tim EVOS, mereka bakal mencoba memaksakan mendapatkan turut kedua tier dan oh psycho udah keluar ada close ada One di sana psycho sudah hilang Dimitri sedang sama membantu udah juga tengah ada cukup besar dan One kali down, outside down unstoppable dapatkan seorang Udil yes benar-benar dari arah atas lihat ya, tadi match-nya menggaruk-garuk terus dari depannya dan mencoba untuk masuk oh enggak bisa no. tidak ada kata pun dan mendapatkan inhibitor turret kedua tim benar-benar menunjukkan kalau mereka sama-sama kuat yes Anti-match juga hampir tumbang, hampir diamankan oleh seorang Rek tadi dengan masih charge-nya. kali ini belum bisa tersentuh, tidak ada yang berhasil menyentuh Rek kali ini. Dan Bung Kornet bisa dibilang onik membalikan keadaan, udah mulai snowballing, udah punya damage yang besar, item yang besar dan juga networknya sudah mulai menyusul di menit yang ke-15 kali ini. Yes, benar banget dan kalian juga di arah tengah. Masih benar-benar menunggu karena lord yang kedua akan muncul. Benar-benar hanya lihat stay di tempatnya masing-masing, menunggu one untuk muncul dan lihat sabar banget. Sedangkan ultimate, mungkin dia akan ke arah bawah, ya. mencoba yes. untuk nge pelan-pelan, minion di arah bawah. Yes, tapi masih muncar sekali nih, lihat. Falling starboard, terkena start, dan, dan light ball keluarkan, monster kill, didapatkan oleh Serak Udil. Yes, serpon banget tapi kali ini kita lihat, udah ada kehilangan satu player dari tim IvoC Sport. Tandanya langsung ada di pencapaian, kita tarik Udil terkena, terkena. Tapi macam ada Serak Post, liat tuh dilepati, saja ada bakaran dan punya bless. Legendary didapatkan oleh seorang. Cari tim ini lihat, tapi tim udah gak mau lagi dia mundur dan Onik lihat dia ya. objektif mendapatkan satu turret di arah bottom lane dan ini bisa menjadi decoy. Lihat dari para pemain tim Onik sudah berada di arah top jungle pengonet. Masih bisa untuk ditahan dari kedua tim bener-bener kayak kehilangan auranya, hilang satu. Tapi ketika Udilnya ditinggal sedikit aja, ada momen ketika akhirnya flicker dari dantinya dan langsung diamankan begitu saja seorang Udil. Tapi kali ini Dark Knight Falls dikeluarkan untuk defensif dan tandanya. Ketika ada teamfight di arah Lord kali ini, Lord yang kedua, gak bakal ada Dark Knight Falls untuk beberapa menit, eh, beberapa detik ke depan. Ada Anti-Mesh, ada Kimi ada Dunky, lihat masih ada Flicker, ada Aura Juta, masih bisa kabur, lihat Ibrid Sprint dia, oh mau mana masih bisa untuk lari, oh dari saudara Tim mesh kejar gue ayo gila itu kita lihat aku yakin anti kecilnya malik sendal hari Jumat. lari Jumat larinya keteng banget astaga astaga dikejar empat hero dan gak ada satu pun yang berhasil nyiket seorang anti-mage yang sering ambil swallow nih kalau hari Jumat nih eh, waduh ah. yang dicari-cari sama Om Jebri nih oh my god lihat-lihat kiri kanan depan belakang waduh tapi kali oh, ini ke... ada di karena Tapi masih ada flicker juga dari dia mati bisa untuk bertahan. Bahaya ini nggak ada di Ini bahaya. Lihat tim wadik mencoba untuk memaksa. Wan kali ini mencoba melangsung, merasakan war di arah Lord yang kedua. Yes, bener banget aura lebih menjaga dirinya kali ini. Bener-bener nggak -bener ada flicker juga dari seorang lolitanya. bener-bener dia flicker nggak benar mereka di berhenti tapi nggak ada follow up damage masih bisa untuk bertahan lihat udah menit 18 kedua tim sama-sama nggak -sama mau turun keluar mereka tapi tarik lagi-lagi badangnya kecuri tapi kali ini lihat one mencoba untuk mendapatkan satu dan udil mengarah ke belakang rian. dan kian dituju dan ternyata rian terkena damage cukup besar masih ada di masih bisa untuk bertahan kawan mendapatkan seorang so falita satu, satu. begitu satu tapi pes dibawa lihat bukornet masih mencoba untuk bertahan, tapi ternyata kiminya lebih memilih untuk mundur, Depan mengamankan ya. seorang anti-mes. miss sekali ini datang, out. Eh, kita lihat. Po deadly boy, Stinger, tidak mengenai, tapi oh, anti-bayar. Jadi, bahkan sasanya juga, mendapatkan seorang Lolita, dan luar terbuka bebas kali ini. Apakah di kontes, saya nya sekarang masih ada Immortality. masih ada rek juga. Mencoba ada lihat, lihat, lihat, lihat, pecah, pecah Immortality. Tapi oh kita lihat God. suara sasa langsung coba ngawani Lord, dan Lord diamankan Odin Gispor. Lord yang kedua langsung diamankan oleh Odin Gizmoor. Teddy sini mana suaranya? Yes, yes, yes menuju menit yang ke-20. Lord sudah mulai jalan di arah atas apakah di sini EVOS masih bisa untuk mempertahankan mendefend dan bahkan reknya juga masih belum tumbang 904. Yes, tapi kali ini kita lihat Bung Korea tadi bagus banget. Udil bangsa dapat satu sedangkan itu Para tim Onik juga berhasil mendapatkan satu lagi dan udah ada item-item yang full dari kedua belah tim. Sasa mungkin akan mengamankan Immortality untuk kali ini. Ya yes, sebenernya, hanya melihat siapa yang bisa dicuri, siapa yang akan terbikauf duluan. Masih mencoba untuk membuka vision dari Luminaire, melihat ada Udil Wan lebih milih untuk mundur. Lebih ingin mengamankan Lorda terlebih dahulu dari Reck, damage ya. Cur, cur, cur, cur, cur, cur, cur, dan langsung hilang Lord ya. Yeah. Oh my god, tapi setidaknya kali ini dari para Oli atau dari saudara Uni, dari saudara Udin, dari saudara Uni, Udin saudara blast, dari saudara Uni, kali ini Uni, dari saudara Uni, dari saudara Uni, dari saudara Uni, dari saudara Uni, dari saudara Uni, dari saudara Uni, dari saudara Uni, dari saudara Oh, malah dari sisi EVOS langsung mendapatkan Psycho kali ini. 50 detik gak ada seorang Psycho adalah sebuah hal yang cukup sulit. Anti match gak boleh ke pick up. kalau ke pick up, anti match gak boleh. Kita akan memakai jas. Kita akan memakai jas. Kita akan memakai jas tiga orang sudah hilang dari muka bumi land offdown, Sedangkan itu EVOS, jangka lima heronya masih mencoba untuk mendapatkan ini winter taruh di arah mid lane. mulai masuk arah mid lane, bersama seorang Rek lihat demesia, karaturek mencoba untuk masuk kali ini regnya, langsung fokus tersisa 10 detik lagi untuk highlights yang muncul Udil sudah hidup kembali, apakah mereka bisa untuk menahan, ataukah mereka akan memaksakan, dari tim Ipos mencoba untuk sabar menunggu, dua yes. detik lagi yes. highlights mulai muncul, 18 mm -hmm. detik lagi juga dari Seranti dimasakkan muncul. Oh, udah minum susu global. Karena harga ada, ada. bahkan yang harus hilang. Ibu, ibu,